Hati-hati Pound Sterling Yen sedang berkonsolidasi. Secara umum, pada grafik satu jaman, bias harian pergerakan Pound Sterling Yen terlihat kembali berada dalam tekanan bearish dan jika diperhatikan harga sedang berkonsolidasi di sekitar area support. Perhatikan, jika pergerakan pound sterling yen bergerak ke atas dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 153,95 sampai 154,17 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga pound sterling yen kembali bergerak bearish ke bawah menuju level 153.34.